Pilih menu Glade Bus. Tentukan halte lokasi penjemputan Anda. Tentukan lokasi halte tujuan Anda. Pilih bis yang tersedia di rute pilihan Anda. Tentukan jumlah tiket yang ingin Anda beli. Tunggu sampai bis datang di halte penjemputan Anda. Scan QR Code yang terdapat di dalam bis.